Sebelumnya saya buat pengajian di rumah kawan-kawan saya. Ya di rumah kawan saya buat pengajian rutin. Tapi setelah itu ibu saya memerintahkan mulai sekarang buat pengajian di rumahmu sendiri. Ya, alias rumah ibu saya di depan Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Pada tahun 2011 di situ saya diperintahkan untuk ngajar oleh ibu saya dengan satu kalimat kalau kamu berhenti dakwah ibumu nggak ridho dunia akhirat mulailah buat pengajian di rumah yang mungil ya ruangan mungil tiga kali enam awalnya adalah justru pengajian rabu sore bersama ibu ibu jumlahnya nggak lebih dari 30 orang subhanallah saya punya pengajian di rumah teman saya kemudian pengajian itu saya pindah di rumah saya menjadi Jumat malam Sabtu Dua pekan seka, sekali Saya berniat ya Allah Pengen punya tempat yang bisa nampung Orang lima ratus atau orang enam ratus Allah kasih nggak jauh dari rumahnya ibu Di jalan dari hutan nomor 112 RT01 RW16 Semanggi Pasar Lewon Surah Karena ada rumah dijual luarnya kurang lebih 512 meter persegi Alhamdulillah pengajiannya saya pindah ke situ yang hadir naik dari 250 menjadi 750. Akhirnya nutup jalan yang lebih besar. Ya, ya Allah saya nggak mau ganggu tapi kok justru sekarang jalan juga itu tutup. Rumah itu saya robohkan dibangun tiga lantai. ternyata nggak muat ya masih nggak muat jamaahnya nambah minta sama Allah lagi ada di samping rumah itu pabrik yang luasnya 1.200 meter persegi sama Allah Alhamdulillah eh, dikabulkan harganya waktu itu 2m seperempat Alhamdulillah nggak punya duit ya. Eh, tapi punya Allah hasilnya terbayarkan lunas Alhamdulillah kemudian dibangun jadi musola yang menjadi pusat kegiatan sampai seka sekarang. Setelah itu ada program Santri Weekend, Santri Ramadan, banyak yang pengen. Tapi nggak ada asramanya, di belakang pabrik dijual kita bangun pertama kali jadi asrama yang biasa. Sekarang dikenal asrama Bu Putri dan juga Aula ya untuk pengajian Rabu Sore. Setelah itu, tidak muat itu asramanya, maka butuh tambahan asrama lagi, maka beli lagi yang di depan, ya, yang luasnya seribu meter lagi, dibangun tiga lantai, jadi asrama bu, putra. Setelah itu, iya, Santri Weekend ini berkembang, banyak remaja yang ikut, maka diperlukan tempat yang lebih sesuai untuk healing. Butuh tempat untuk olahraga, butuh taman, butuh aula yang khusus, ya kemudian butuh auditorium, ya meskipun mini ya, semacam ini, mini auditorium. Maka beli yang sekarang ini, tanah kurang lebih 1000 meter ya, tanah kurang lebih 1000 meter persegi, Uh, harganya 4,4 miliar Saya hutang setahun dimulai uh, akhir Ramadan tahun yang yang lalu Dan insya Allah pertengahan Ramadan tahun ini harus luh, lunas Dan alhamdulillah proses membangunnya sudah bisa dikatakan tuntas selo, selesai pelunasan tanahnya tinggal dikit hanya kurang 1,5 m ya hanya kurang 1,5 m ya bukan angka yang besar nah, Insya Allah eh, doakan dalam bulan Februari ini bisa kami lunaskan Saya ingin belum masuk Ramadan itu sudah selesai Selesai, sehingga Ramadan nggak punya tanggungan hutang kepada oh, orang. Setelah itu, kita akan bangun lagi. Sahabatku, dimanapun Antum berada, Jazakumullah khairon Semoga Allah membalas semua kebaikan Antum. Karena berkat sumbang sih Antum, sampai hari ini, kami bisa terus melanjutkan pembangunan aula dan mini auditorium Majelis ar -Auloh. Nah, kalau antum mau ikut andil untuk pembangunan semua ini dan pelunasan tanahnya, maka antum bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah, sumbangsih antum seberapapun besarnya akan bermanfaat untuk kami, untuk masyarakat yang banyak, dan juga untuk antum sendiri di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Insya Allah, kenapa? Karena tempat ini, Alhamdulillah, tempat yang sejauh ini dan semoga seterusnya bermanfaat untuk orang banyak. Kalau berminat ikut andil, transfer ke nomor kening yang tertera di layar monitor. Saya, Novel bin Muhammad Aidros mengucapkan "Jazakumullah Khairon atas sumbangsihnya selama ini dalam bentuk apapun, ya termasuk bantu share, ya doa, dan lain sebagainya. Insya Allah, kita bisa menikmatinya bersama-sama di dunia ini. Dan juga menikmatinya nanti di di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Jazakumullah khairan Wa la'afuminkum Wa sallallahu alaihi wa Wa alaihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh